Kabar terbaru, terupdate dan terhangat seputar Les Lar. Tentunya. Baiklah para sahabat Les dimanapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentunya kita ke kabar dan keunggahan pertama, persahabat ya. Ada unggahan spesial dari Lidarara Rara, persahabat ya. Kita lihat aja di akun Instagram pribadinya Linda Rara. Tentunya mengunggah sebuah postingan foto ayah ke Chora Pasabat ya, dan tentunya mengucapkan selamat ulang tahun kepada ke sebuah kalimat gaib sepanjang dituliskan. Rara mengatakan para kelofi umrik abah sayang semoga panjang umur sehat selalu murah rezekinya selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberikan keberkahan ya abah Terima kasih karena udah selalu sayang sama Rara udah anggap Rara seperti anak sendiri semoga abah bahagia terus Rara sayang sama abah Ini keren banget captionnya para sahabat ya Tentunya Rara juga menganggap bahwa Ayah Kejora adalah ayahnya sendiri. Persahabatnya langsung ada balasan dari Ayah Kejora. Pasabatnya di situ menjawab dalam kolom komentar. Amin ya Allah, ia jadi satu nuhun doanya, neng juga sering sehat, rezekinya dan makin sukses. Amin, Itulah doa. Tentunya untuk Rara juga dari Ayah Kejora, pasabatnya mereka tentunya harmonis banget hubungan. Ayah kejora dan Rara didapat sahabat yang mudah mudahan selalu memberikan kebahagiaan, kebahagiaan. Amin ya al alamin. Selanjutnya, persahabat kita lihat juga ini ada unggahan yang mana tentunya ini adalah harga dari sepatu yang tentunya diberikan kepada ayah kecil apa sahabat yang kita lihat tentunya harga sepatu yang diberikan di seharga sebelas juta tiga ratus ini luar biasa mahalnya luar biasa tentunya persahabatnya pemberian keadu dari abang bilariani ya, calon mantu kepada calon mertua tetapi tentunya kita tidak melihat dari harga persahabat ya tentunya dari ketulusan Rizky Bilar memberikan hadiah spesial untuk calon mertuanya bersahabat ya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan terus buat Abang Bilar Yang tentunya selalu berusaha membahagiakan kedua orang tuanya Mudah-mudahan tahun depan kita mendapatkan tentunya Leslar Junior ya doakan saja support terus selalu dukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya Persahabat kita lihat juga ini ada sebuah unggahan spesial banget nih semalam Persahabat ya Lesi Kejuara tentunya antar Abang Bilar yang mau pulang nih Persahabat ya ketika selesai tentunya bertamu ke rumah Dede Lesting nih Persahabat ya so sweet banget calon bini tentunya ngantar ke depan rumah Persahabat ya sampai Abang Bilar masuk mobil tuh cus Sosuit banget perhatian yang selalu diberikan kepada keduanya semakin membuat kita bahagia dan bangga para sahabat ya. Mudah-mudahan tentunya kita doakan saja secepatnya mereka dipersatukan dan tentunya mudah-mudahan. Kita mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya dari idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans yakni dari akun Instagram Kalisani ini disitu mengatakan dalam kolom komentar Itu duduk aja pegang tangan mau nyebrang wkwkwk weka, weka, weka canda nyebrang katanya Ada juga komentar lain di para dari akun Instagram Nurhayati ayat 1411 satu di situ berkomentar lanjut syutingkah tuh segini udah balik yang penting bang sehat idola aing best sesibuk apapun pasti sesempetin ketemu calon bini tuh persahabat ya walaupun Rizky Billar sesibuk apapun masih sempat untuk bertemu dengan calon bininya persahabat ya ini menunjukkan bahwa keseriusan ketulusan dari Rizky Billar ya persahabat ya kepada lestini. Mudah-mudahan secepatnya aja kita mendapatkan Kabar baik dan kabar bahagia Dari mereka ya Berikutnya persahabat kita lihat juga sebuah unggahan Spesial juga nih sahabat ya Ternyata semalam Abang Bilar lanjut main sepak bola Nih sahabat ya kita lihat aja nih Abang Bilar ada di lapangan Tentunya kayaknya Semalam juga minta izin ke Dede Lesti Persabatnya Selain memberikan kado kejutan spesial untuk calon mertua, Rizky Bilar pun kayaknya meminta izin untuk main bola kepada Dede Lesti Persabatnya Ini so banget Kita doakan selalu diberikan kesehatan terus buat Abang Bilar tentunya Postingan tersebut akan di kembali oleh akun Instagram Lesla Lovatik Yang mana di sini juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan ada yang lagi ngelamasin otot, guys. Sudah lama nggak lihat Osas ngerumput. Akhirnya bisa main bola lagi ya. Ngap, jadi tadi selain ngasih kado ke Chammar sekalian izin sama Chalbin buat main bola. Semongko abang. <gup> Cute banget di persambatan ya. Kemsan tuliskan. Yang selalu mendukung, selalu mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya, para sahabat, di sini kita lihat ada postingan foto cute banget ya dari Lesti dan Rizky Bilar semalam. Di sini kita lihat aja nih momen spesial banget nih para sahabat ya. Duh, ini kayaknya bersama ibunya Bang Dodo, para sahabat ya. Kita lihat aja nih wajah dari Rizky Bilar Dales Kejora ini sangat mirip banget para sahabat ya. Ini dinamakan jodoh nih, Alhamdulillah, mudah-mudahan secepatnya dipersatukan. Dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan keponakan online di Pak sahabat ya Leslar Shining Orni yang kita tunggu-tunggu Pak sahabat ya Dan kita salpok banget sama postingan foto tersebut Salpoknya ke tangan mereka berdua di Pak sahabat ya Gak mau lepas kayak nanti. Tentunya perhatikan lingkaran merah ini ya Fokus ke tangan mereka yang saling genggam tentunya nempel terus kayak perangkon ibu sahabat yang membuat kita semakin bahagia aja melihatnya mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada hubungan lesti dan rizky bilar. dalam postingan tersebut juga tentunya sudah banyak sekali komentar dan tanggapan nih dari akun instagram Halimah aquarius 02 mengatakan udah dilem gak bisa lepas katanya, duh cute banget ibu sahabat ya. Ada juga komentar lain dari akun Andrianiyah di situ mengatakan tangannya sudah dilem katanya. <gifat> Memang tentunya erat banget bagian dari mereka pasangan ya mudah-mudahan tentunya ini menunjukkan ketulusan cinta dari Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan Pak Sabat ya tentunya kejutan bahagia selanjutnya dari Lesti Billar. Tunggu saja info dan kabar terbarunya.